halo teman-teman nah wow kita akan unboxing mainan mobil-mobilan teman-teman oh dia teman-teman wow lihat teman-teman ini ada banyak mainan teman-teman wow kita akan unboxing ini teman -teman. mari kita buka ya teman-teman wow banyak mainan teman-teman lihat wow Dan yang kedua ini teman-teman Wow teman-teman